Tidak maknanya malah, gitu, tidak maknanya Al-Quran itu Mulanya hampir lama itu nanggitikan Dombir itu balik di Arab Tapi sifatnya oleh kakak itu Dombir itu balik di Arab Tapi sifatnya orang kudu Misalnya kanjir Nabi itu utusan Wong kafir menolak utusan itu Padahal utusan itu minhum, Maksudnya minhum dari kelompok Mereka dari segi sekampung Atau sekeluarga besar tapi tentu sifat mereka ini tidak memasukkan mereka dengan makna kafir, maksudnya ya mereka itu kafir, tapi nabi dari golongan mereka bukan dengan makna ikut kafir, kami ketika terus pulang saja ya tadi saya nawawi lah contoh sing atau saya maafkan saya nawawi itu orang bagian dari banten, saya maafkan itu orang perma bagian dari rembang itu orang rembang bagian dari rembang, tapi jangan semua kegoblokan orang rembang wong Banten mempunyai bersama-sama saya Saya mau Banten, wah berarti politikus Oh, saya politikus, saya ngomong Banten politikus Oh, saya orang sang Saya mau berarti itu kan gawih ngomong berarti Jadi anjahum muntirum minrum nabi ku mundir sing mudir mau Minrum sebagian songkok Ayo kenapa ngurus nama sebagian songkok? Perkampungan semua, mendidur Mbak kasih mau kafer makap, apa sebagian nambah? Ha? Daya nama-nanya gue nama ya Mundirun iku wong singe ke peringatan Seksifatnya mundir mau minrum songkok perkampungan ke perkampungan yang perkampungan dihuni jadi saking murid yang dimana nih minum itu iku sang tengah samping penduduk maka minkai su komunitas tapi orang minkai su kafir terus murid itu muanan itu wawin berarti orang alim tapi daripada itu terus makanan iklir kan malah repot Eku doa mire tawar pokoknya doa mire ngomong-ngomong Doa mesti dibalik nengarep Tapi urah budu persis Kenapa urah budu persis? Karena nanti ciri khas itu seperti itu Ya, ciri khas itu ya seperti itu Mau ngeloh terusnya Wajibulan keodoga sopa kafir Mekah Anja ayin tonton kebunin kafir Mekah Sopa ngungfirun sopung singe kei peringatan Sing ngungfir mau ngindrum bagian sang kono Kampok kono, maksa akhir Masa ibu ikon terang long ini agak-agir apa? Kan? Potongan ini sekarang Ini buatin suhudon Suhul yakin Yakin <tos> gak paham Semua Rasulun, semua Rasul min anfusihim sangi lagi kan Mau kan wama'ta baru ini kufar muka Tapi mulai kata kafir mulai dibuang Rasulun min anfusihim Kenapa Rasulun min anfusihim? Yang tidurkan ngekei peringatan soto Mungkir untuk soponan di rumah kafir Nah ini bener rumah kafir Woyokhobe silahkan menyebabkan soponan di rumah kafir Anak orang yang rokok baga jelga sisa usir Anaknya tangi sanggupukur Wawah dia al-mungkir Sini peringatan iku anaknya Ganyainya 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Mustafa 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 saya tidak mau stabil, mungkin terlalu berubah. Melanda, sebelah, pulang usulai masa yang mau, Oh, terserah, ya, boleh. Berarti sebelah, sama yang berarti sebelah daging. itu mengamalkan arpar untuk mangan. Cukup mantu, so, Jalan-jalan yang dia belah Buat-jalan yang dia belah, Jadi berarti sembelah, ya Allah, dia teluruhin Telgapin, bayu lima juta, ya Allah, ya Allah, ya Allah, di semua orang kalah berarti lo mau Wako komentar soal kafirun nabi roh kafir, fihi ing dalam Qur'an, lo ing dalemung Fi ku tetap ding dalem al kafiru, matlu gohir ting latakno isim gohir maudi al-mut marim pangguna isim gohir Ujunya kan wako, kenapa? Ya cara pengarang kitab kan wajib humpun dari domir kan wajib bulan gawok sopong akeh berarti domir apa tuh heh domir mestinya wakol namun wakol berkuat wajib humpun domir humpun domir min humpun domir kutuneh wakol tapi awang di kane wakol kafir berarti sihi waktu zohir mau mutmar meletakkan isim zahir yang seharusnya sudah cukup dengan isim semit ya mau niku ya oleh bala kok niku ya boleh cipu takono ya itu karbib ya bukai rambut takono kabir malah cipu cipu cipu cipu cipu lalu mau cerita nah ya sama niku fihimau itu zahir mau itu al-mud hudunya kan wakau sama corak-curan kalam kan apa wakau itu mergok wajibu anjah hum min hum berarti tapi yang begitu ganti, bakar al-Kafirun. Tapi al-Kafirun isim dohir yang menggantikan posisi isim. Tapi, suara balabat ini iltifan. Semarangal dan iltifan, Pakar maupun Pakar. Sih, Ibu tetap dalam Dewa Al-Kafirulat itu ini tinggal al isim dohir. Mau di Albert Barbar Bonari isim. Tonton ya. Kom大家分享一下。Saya Daud Awi Kimo Muhammad Gusafirul Safirul, Mongseng, Tukang Sipir, Kada, pun Akem, dan jadi, sekolah nih kuno, wong kong beneri, musuh ya. Nanti musuh ya, kayak nah, Tapi kita kaya musuh ya, ya, Saja masalah. Asal kronologi bener di musuh, wong keren. bener di musuh. Kadang musuh cewek itu keti wali nakei bener, buce musuh iyo kira nafako iyo itu masuk di musuhiku wali wali salam sing tati wali kue bender bener, tati wali dan nafako jadi manusomo Mohon doa, Gus Wongon Wali. Yom, Yo Yom, Yom, Yom, Yom, Yom, Yom, Yom, Yom, tahun Yom, Yom, Yom, Yom, Yom, tahun Yom, Yom, Yom, Yom, Yom, Yom, Yom, Yom, Yom, Yom, Yom, Yom, Yom, Yom, Yom, Yom, Yom, Yom, Yom, Yom, Yom, Muhammad itu waneh, pangeran yang seharusnya banyak jika we mau satu itu Tuhan Ikut cara pikirannya menggafir Hayatukallah sikir ane da'wa sopun a'billahi lakumari kufar Pulu mucapno al-shirukabewa utam yakin al-shirukabewa la'ilaha ilahil. rohba Ekei fa'ane kawaya opo ya sa'u muat Ekei fa'ane kawaya opo ya sa'u muat al-shalka'in makhluk Kullahi miskabewa makhluk sopoh ilahun pengeran wakil siji Menggafir itu irasional Muhammad Wan Hana, pangeran Corsito. Urusan dunia ini banyak kasus yang banyak. Bagaimana mungkin makhluk sebanyak itu cukup satu tuh satu Tuhan? Jadi mereka itu dia ini nih. sa'ul yasauhul khalqu lagum ilahun wahid. Bagaimana makhluk sebanyak itu kemudian hanya di-minus atau dipimpin atau diatur oleh satu tuh Tuhan? Innaa ghalas syu jaminaa, innaa hasa tamiliki rasikni perkorahu jamun Kang Ana. Aci pun singga warna bon, waane. Mohammad wah, aneh, konsep satu Tuhan bagi mereka apa? aneh karena tadi apa kok bisa gitu makhluk sebanyak itu kemudian hanya di oleh satu satu, Tuhan. oh ya goblok setenang ini kan bisa di satu guru, ya